terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam minggu ini kita ke kabar dan keunggah pertama ada sebuah info spesial dari Bang Deri para sahabat ya di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah info jangan sampai lupa untuk malam ini menyaksikan JWB babak kedua persahabat ya bahwa akan ada Iqbal nih yang akan memberikan kejutan yang sudah kangen sama Iqbal kita harus nonton Antv malam ini persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Derry di situ dikarenakan jam 21:00 hanya di Antv Gasball serunya luar mantap yang kangen Iqbal yuk sudah ada tuh persahabat ya. Dukung terus, kita support terus untuk karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun HP Red Kota Sultan Ada kalimat caption juga yang dituliskan Jangan lupa nonton JWB2 ya say, ada Bang Iqbal Tuh, para ya, diingatkan kembali Kita harus wajib untuk mendukung karya-karya dari Rizky Bilar Berikutnya para sahabat, kita lihat juga di sini ada momen spesial yang mana di malam minggu ini kita kekurangan vitamin Kita lihat vitamin lama tapi kita tentunya melihatnya rasa baru persahabat ya Ini momen ketika di sumba Lesti dan Rizky Bilar menunjukkan kekiutannya persahabat ya Kita semakin bangga dan bahagia melihat kebersama mereka Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu Dan dilancarkan untuk niat baik dan hajat mereka persahabat ya Tentunya rangkaian acara pernikahan mereka mudah-mudahan dilancarkan dan disukseskan. Kelompok singan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Bunda Namza, mengatakan, gak sabar nunggu mereka berdua honeymoon. Tuh, persahabat ya. Luar biasa, memang para fans selalu menunggu kabar baik, persahabat ya. Tentunya selalu kompak selalu solid. Untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada info spesial penting juga, persahabat ya. Kita wajib vote Rizky Billar dalam acara Infotainment Award 2021 di SCTV, persahabat ya. Rizky Billar masuk di nominasi Celebrity of the Year. Kita wajib dukung dan kita wajib untuk mendoakan mensupport persahabat yang mudah-mudahan Rizky Bilar bisa memenangkan penghargaan dalam acara Infotainment Award 2021. Ini saingannya ada Sandrina Michelle persahabat ya. Ini adalah tentunya saingan Rizky Bilar. Beda tipis untuk like dan poinnya persahabat ya. Kita wajib doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Oke ya, kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial ketika Lesti dan Rizky Bilar syuting sinetron kelepas dengan ikhlas para sahabat ya ini ada momen cute Lesti look Rizky Bilar dari belakang luar biasa para sahabat ya makin gak sabar melihat kebahagiaan sesungguhnya yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan malam minggu ini para sahabat ya Tetap hati channel ini para sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky bila selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.